Oke okay, Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara set konsol Nintendo Switch kalian ke konsol primary ya, jadi mungkin kalau uh, kalian yang nggak tahu gitu ya, primary itu adalah uh, konsol utama gitu, jadi kalau kalian misalnya uh, punya tiga akun, 4 akun, 5 akun gitu, jadi kalian bisa main, uh, misalnya kalian beli di akun kedua gitu untuk gamenya, kalian bisa main di akun ke satu selama konsol kalian primary gitu, kalau konsol kalian secondary atau akunnya mungkin ya akunnya secondary ya kalian cuman bisa uh, main gamenya di akun itu gitu dan kalau di PS ya mungkin nggak bisa dapat tropi gitu di akun utama kalian tapi untuk Nintendo Switch karena nggak ada tropi jadi menurut saya nggak jadi masalah sih ya baru untuk cara ngeset ke primary nya tinggal kalian buka aja Nintendo eShop gitu ya dan tinggal kalian uh, pilih aja untuk akun kalian gitu akun yang mana yang mau kalian pakai dan Kalian harus pakai internet koneksi ya, baik itu tethering atau mungkin wifi, ya intinya kalian terhubung aja ke koneksi internet gitu. Dan nanti untuk uh, defaultnya adalah ke yang uh, tab atau mungkin menu gitu ya, menu featured di sini. Kalian cukup tinggal pilih aja yang ke profile di sini gitu ya untuk profile kalian lambangnya lambang apa atau gambarnya gambar apa apakah Kirby, apakah Link, apakah Zelda atau siapapun itu gitu ya. Nah, setelah kebuka nanti akan ada yang namanya account information. Tinggal kalian uh, klik yang di pad kanan gitu ya, atau mungkin analog kanan bisa aja dan tinggal kalian pilih ke bawah atau scroll aja ke bawah gitu dan nanti di sini akan ada tulisan uh, primary console dan di sini kita akan uh, register ya. Cuman kalau ada tulisan di register berarti nanti bakal dimatiin gitu untuk primernya. Dan kalau yang saya tahu ya untuk primary ini kalian bisa main gitu untuk uh, gamenya dengan akun yang uh, kalian punya gitu misalnya di sini untuk uh, konsol saya itu primary gitu ya di sini saya membeli sebenarnya bukan membeli sih ya mendownload gitu ya mendownload uh, game personal 5 scramble yang demo gitu di akun uh, Jepang punya saya jadi yang region Jepang gitu saya bikin sengaja untuk yang region Jepang nah karena konsol Nintendo Switch saya primary begitu saya buka gamenya nanti di sini kita akan memilih akun gitu ya dan untuk akunnya di sini saya menggunakan uh, akun yang sebelah kanan ini untuk uh, yang region 2 yang region Jepang gitu ya untuk uh, download uh, demonya, tapi di sini saya bisa menggunakan akun region lain. Dan itu adalah region Amerika, jadi nggak harus Jepang pun bisa kebuka gitu untuk gamenya, dan untuk yang... Uh non-primary gitu ya, untuk konsolnya setahu saya itu nggak bisa gitu ya nggak bisa uh, dibuka gitu di akun lain jadi kalian harus pakai akun yang kalian pakai untuk membeli gamenya atau mungkin ya yang pokoknya walaupun kalian pakai demo ya kayaknya walaupun demo pun nggak bisa gitu pakai akun lain dan ini nggak ngaruh ya kalau mungkin kalian beli secondary account gitu ya misalnya di uh, dimanapun gitu dimanapun itu baik itu di marketplace online atau ya Tokopedia Bukalapak dan sebagainya itu mungkin gitu ya mungkin kalian harus uh, matiin dulu untuk primary akun Nintendo Switch kalian kalian gitu tapi nggak tahu juga sih kayaknya sih kalau uh, pakai secondary account kalian nggak bisa aktifin primary untuk konsol kalian gitu mungkin kalau kalian mau pakai secondary kalian uh, matiin dulu gitu ya, untuk konsolnya gitu untuk primary-nya lalu kalian baru bisa uh, masuk gitu untuk akun secondary karena kalau kalian misalnya pakai konsol primary gitu dan kalian masukin akun yang kalian beli gitu baik itu di Tokopedia dan dimanapun kayaknya itu enggak akan gitu ya, kayaknya itu enggak akan bisa jalan gitu dan nanti Nanti akunnya itu bakal jadi primary gitu ya untuk uh, gamenya. Jadi itu gamenya nggak akan bisa dimainin sama orang lain juga gitu. Jadi kalau yang saya tahu untuk secondary account ini kalian nggak dikasih uh, dengan satu orang gitu. Jadi dimaininnya tuh mungkin satu akun yang dikasih sama penjual tuh bisa dimainin sampai 5 atau mungkin 10 orang gitu. Karena ya kalian juga harus offline juga ya mainnya setahu saya kayak gitu. Cuman saya nggak tahu karena saya memang belum pernah uh, beli secondary account gitu. Jadi saya uh, beli aja gamenya di Nintendo eShop langsung gitu. Dan... Karena banyak juga sih untuk yang ke account ini banyak yang uh, ada, ada yang ke-ban ya kalau nggak salah. Nggak tahu juga sih, saya karena nggak peduli juga. Cuman kalau kalian mau gitu tinggal kalian uh, matiin aja untuk uh, primary di konsol kalian. Dan kalian masukin akunnya yang kalian beli gitu ya. Dan tinggal kalian mainin dengan akun itu. Dan kalian nggak bisa mainin pakai akun kalian sendiri gitu. Atau mungkin akun utama kalian. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text kucing Bye-bye.